Lantang nyanyikan lagu oh, memang kerjaku, tak pasti jalur-jalan hidupku. Tunggu putaran roda nasibku, coba pasangkan untuk melangkah sementara. Kerikil-kerikil datang menghadang langkahku